Tempat hunting kereta api yang spektakuler di Jawa Timur Stasiun kecil waru di Kabupaten Sidoarjo Karena jalurnya masih jalur tunggal Maka kita akan bisa melihat kereta api berhenti Untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang Atau berhenti untuk menunggu persilangan atau susulan Juga kita bisa melihat sepur langsung pada stasiun ini Dan spektakulernya tidak jauh dari stasiun ini ada terminal bus terbesar di Jawa Timur. Jadi, kita bisa mengabadikan kereta api sekaligus bus. Terminal seluas 119.950 meter persegi ini terletak di desa Bunguraseh. Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal bus ini dibangun pada tahun 1989 dan diresmikan oleh Menteri Perhubungan pada 8 April 1991. Nama resmi terminal ini adalah Purabaya Berasal dari akronim gabungan kata Gapura atau Pintu dan Surabaya Jika digabungkan menjadi kata Purabaya Bermakna sebagai Pintu Gerbang Kota Surabaya Nampak bus keluar dari pintu timur Purabaya Salah satunya bus harapan jaya keluar dari terminal ini Bus Harapan Jaya didirikan pada tahun 1972 di Tulungagung, Jawa Timur, oleh Hanjaya Cahyana. Awalnya hanya memiliki tiga armada bus dengan trayek Tulungagung-Kediri, Surabaya, Pulang Pergi. Pada tahun 1993, harapan Jaya merintis rute Tulungagung-Solo-Jakarta serta kota-kota lainnya di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2017, harapan Jaya membuka trayek menuju Pulau Sumatera, yaitu Palembang dan batu raja kemudian di tahun 2018 harapan jaya meluncurkan layanan kelas sleeper dan kelas luxury dengan armada bus tingkat atau double decker serta membuka trayek Blitar Jogja Magelang pada tahun 2019 juga membuka trayek Blitar-Solo-Bandung, Jakarta-Surabaya via jalan tol atau Trans Jawa. PO Harapan Jaya ini adalah satu-satunya pemakai sasis premium pabrikan Hino dari Jepang yaitu sasis RM380 di Indonesia sasis RM380 hanya ada dua dan keduanya dimiliki oleh perusahaan ini kasus Hino RM380 memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni ditenagai mesin diesel 12.913 cc turbo dan intercooler sehingga menghasilkan tenaga maksimum 390 PS di 1.800 RPM dan torsi maksimum 1.952 Nm di 1.100 RPM untuk sasisnya sendiri sudah menggunakan space frame sehingga memiliki bagasi yang luas dan tembus sisi kanan dan kirinya sehingga bisa untuk memuat motor seperti tampak dalam gambar akan melintas kereta api Panataran yang ditarik lokomotif CC 201 8311 dan berhenti di stasiun warung PKA Penataran akan melintas di depan Monumen Pesawat Tempur Pembom Kelas Menengah buatan Soviet Ilyushin-28.